Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar binatang liar seperti singa dan macan? Ya secara sekilas mungkin kalian akan langsung terbayang pada keganasan dari makhluk tersebut. Dikenal sebagai pemangsa berdarah dingin di alam liar, membuat nama mereka masuk dalam daftar pembunuh yang cukup ditakuti dan disegani oleh binatang-binatang lainnya. Keberadaan binatang liar dan ganas seperti singa tersebut biasanya bisa kita temui di alam liar yang masih sangat terjaga dan bebas sebut saja Afrika, dan beberapa pedalaman lain di hutan-hutan yang masih alami tanpa sentuhan manusia. Meskipun demikian, ada beberapa yang sudah masuk ke dalam penangkaran, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan kebun binatang. Sifat alaminya yang penuh dengan insting membunuh dan lapar, membuat satwa bernama singa ini sangatlah berbahaya, dan cukup mustahil untuk dipelihara sebagai teman di rumah-rumah, seperti kucing ataupun anjing. Dengan insting berburunya yang tajam dan keinginan membunuh yang kuat bisa membuat sang pemilik nantinya bisa diserang dan terluka. Bahkan hingga tewas dan menjadi santapan pengganjal perut pada jenis kucing besar tersebut. Meskipun memang terdengar mustahil namun masih tetap ada saja yang nekat memeliharanya di dalam rumah. Bahkan hingga bermain dengan sangat dekat mereka bermain bersama bahkan tidur bersama. Sang pemilik tidak merasa takut dan khawatir akan menjadi santapan sang peliharaan. Padahal, sewaktu-waktu bisa saja insting mereka keluar dan berubah pikiran. Dari yang tadinya terlihat penurut menjadi seekor pembunuh, sesuai dengan tabiat aslinya di alam liar. Kejadian tersebut ternyata pernah terjadi secara nyata. Sebuah video merekam bagaimana kehidupan sebuah keluarga, yang tinggal dan berinteraksi bersama singa di dalam rumahnya tanpa takut dan khawatir akan menyerang. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ketika dalam proses pembuatan video dokumenter tersebut, ternyata sang singa yang tadinya cukup tenang berubah menjadi agresif dan menyerang salah satu kru yang sedang meliput di sana. Tak karena merasa terganggu atau merasa terintimidasi, sang singa kemudian memunculkan insting alam liarnya. Padahal, biasanya sang singa berlaku seperti biasanya dan cukup jinak dan tidak pernah menyerang siapapun ketika berada di rumah. Kejadian yang tidak disangka-sangka tersebut tentunya menyebabkan semua orang yang ada di rumah tersebut berubah menjadi tegang dan mencekam. Singa tersebut mencengkram dengan kuat bagian belakang dari sang pria. Pria tersebut mencoba melepaskan cengkraman singa dengan dibantu oleh wanita sang pemilik rumah yang juga merupakan majikan dari singa tersebut. Dengan ukuran tubuh singa yang sangat besar dan bobot yang lumayan, tentunya membuat cengkramannya tersebut semakin sulit dilepaskan. Hingga akhirnya majikan prianya muncul dan kemudian membantu menenangkan sang singa. Hasil dari penyerangan tersebut beberapa luka akibat cengkraman kuku di bagian perut dan punggungnya. Meskipun demikian, ia masih bisa dikatakan beruntung karena singa tersebut tidak berlanjut dengan menggigit dan mengoyak tubuhnya. Jika itu terjadi, sudah bisa dipastikan jika kematian akan datang. Dan sulit untuk menghentikan amukan singa yang tengah marah atau mungkin terganggu tersebut.